Kecamatan Bujon, saat ini terjadi longsor. Temen-temen di Jombang siap-siap, tadi di aliran sungai longsor, banjirnya luar biasa. Gedung <Sess> Rujol, longsor parah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan di lokasi longsoran Dusun Kedung Rejo, Desa Sukomulyo, kecamatan Ujot. Saat ini terjadi longsor. Ada dua lokasi kejadian di samping ini. Ada di Dusun Ngepri, Desa Bendosari. Karena longsoran susulan. di pohon kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Kota Malang atau Kota Batu menuju Kediri atau Jombang agar melalui jalan e, alternatif atau melalui tol. Untuk itu dimohon kepada masyarakat sekitar, termasuk juga warga, karena situasi saat ini hujan deras. E, semuanya dua lokasi menutup jalan akses jalan provinsi. Untuk itu dimohon lebih berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jalur Gedung Rejo ke arah Dekal terjadi longsor lagi, tidak bisa dilalui, baik itu kendaraan roda 2 apalagi roda 4. Dan ini yang kemarin terjadi longsoran, ini lebih besar lagi. Minta tolong untuk masyarakat Bendel Sari, masyarakat Dekal, di aliran Sungai Konto banjirnya luar biasa teman temen dicombang siap-siap siap-siap karena banjirnya melebihi kapasitas luar biasa ini saya melihat detik-detik warung akan hanyut Ya Allah Ya Allah pulangnya mobil ke jauh, longsor parah <Susuk>